Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun anda berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung Kembali di channel youtube Lesti Fati Update Yang akan memberikan informasi terbaru Mengenai Bunda Lesti Namun sebelumnya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus Mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda di Keciora. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ke Kabar pertama kita melihat banyak cidukan vitamin persahabat ya, kali ini cidukannya sama... Bang Fatan lagi main ab bareng Abang L ya, Masya Allah Abang L ini lucu banget dan sangat menggemaskan. Masya Allah mudah-mudahan Abang L selalu menjadi penyemangat dan selalu menjadi penguat untuk Bunda Lesti di tijara. kita lihat juga prasabat ya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini salah satunya dari akun rosa.sani19 mengatakan antara ayah atau Allah, kons dedek Kan pernah bilang, Fatih lagi ngoceh-ngocehnya bilang, ayah katanya tuh Insyaallah Udah pinter mudah-mudahan menjadi anak yang saleh untuk abang Fatih Amin Berikutnya, persahabat, kita lihat juga kabar terbaru yang kita dapatkan Ini mengenai penahanan Rizky Bilar Penyidik menetapkan penahanan tersangka Mulai hari ini selama 20 hari ke depan Persahabat, ya Dan kita lihat Rizky Bilar ditampilkan Persahabat, ya Saat press conference Langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan, wartawan yang ada di sana, yang ada di lokasi pada heboh banget saat Rizky Bilar ditampilkan berselabat yang memakai baju orange Kita tentunya merasa sedih berselabat ya, terharu dan tentunya memang kita nggak tega banget melihat Rizky Bilar harus tentunya ditahan tetapi ini harus dipertanggungjawabkan harus ada tentunya keadilan untuk Bunda Lesti kejora. Semoga semua ini jadi pembelajaran yang sangat amat penting untuk semuanya. Postingan ini diunggah kembali oleh akun pecinta Lesti Fatih. Kalimat caption pun dituliskan. Resmi ditahan. Alhamdulillah Dede Lesti mendapatkan keadilannya tetaplah berisik kawan-kawan. Segala galaknya gua di kasus ini, seketika sedih dan gemetar lihat dia pakai baju orange, otak auto flashback teringat dulu pernah memperjuangkan mereka, tapi tetap harus punya sikap untuk tetap menolak keras KDRT. Memang betul sekali, percaya bet ya. Kita kalau flashback teringat pernah memperjuangkan Lesti Rizky Bilar, tetapi tetap harus punya sikap untuk tetap menolak kekerasan dalam rumah tangga Kemudian juga bersabat ya Tanggapan komentar memang banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Halo Anus Karulullah mengatakan Bilar jalani takdir yang kamu pilih Suatu hari datanglah dengan versi terbaikmu Versi yang jauh lebih baik dari Bilar yang sekarang Versi yang terbaik untuk anakmu dan keluargamu Begitupun Lesti Kembalilah dengan ceria lagi. Jangan malu ataupun insecure dengan takdir ini, karena sejatinya kamu akan selalu jadi terbaik untuk anakmu dan keluargamu serta orang-orang sampai saat ini berdiri untuk kamu. Ini the best banget, masya Allah. Kemudian kita lihat juga persada, ya. Kabar ini tentunya viral dan heboh banget sampai masuk televisi dan artikel-artikel. Persada ya kita lihat tersenyi ditahan. Begini tampang Rizky Bilar pakai baju tahanan Ini langsung dari detik news yang menginfokan Dan kita lihat juga tanggapan dari Cinyeni yang mengatakan Ini adalah sebagian perjalanan hidupmu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Semoga kedepannya Bilar menjadi orang yang lebih baik Amin, kita doakan untuk Rizky Bilar Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik Kemudian disimak juga bersahabat di unggahan L2W, ada sebuah kalimat yang diposting. Leslar, nama ini yang dulu kami perjuangkan. Dari nol kami berjuang agar kalian dikenal baik. Kami sangat terpukul, semua ini telah terjadi. Terima kasih sudah ada dalam hidup kami. Tapi kami tidak akan pernah melunak pada tindakan kekerasan. Big No. Pergilah kesedihan, datanglah lain kali. Kita lihat kalimat caption yang dituliskan. Rizky bilang, Lestik Kejora, kalian dulu adalah panutan kami. Kami membangun nama Leslar Loveworth World dari nol. Berjuang dan berharap nama Leslar dikenal karena kebaikannya. Peduli pada sesama manusia. Tapi semuanya hancur begitu saja. Kami sangat terpukul, kecewa, marah, dan sedih. Semua bercampur menjadi satu, bagaimanapun kalian dulu adalah idola kami. Dan sekarang kami sangat tidak mentoleransi tindakan kekerasan sekecil apapun itu. Selamat jalan leslar. Semoga ini adalah jalan terbaik dari Allah untukmu, dedek. Tetaplah kuat karena semua yang menerpamu adalah untuk membuatmu menjadi hebat dan kuat. Dan untuk Moriski Bilar, semoga jadi peringatan akan tindakanmu yang salah itu. Stanford Lesti, semua tentunya bersahabat ya. Sakit hati kecewa, ngikutin belain dari awal, nama Leslar berdiri, perjuangan dari fans juga masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi pelajaran yang sangat penting. Stop kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya kita simak juga ada sebuah kalimat komentar yang diposting oleh akun abang underscore L dari Aldi Wahyudi official. Sangat disayangkan sekali ya Bilar, kita sebagai fans sebenarnya tidak mau ada hal seperti ini Dulu kami percayakan idola kami padamu untuk mendampinginya Tapi kenapa kamu rusak itu? Kamu kecewakan kami, kamu kecewakan hati idola kami bahkan keluarganya yang sangat menjaga idola kami apapun yang terjadi saat ini jadikan pelajaran dalam hidupmu dan salut buat dede yang sudah menginspirasi wanita seluruh Indonesia luar biasa kita lihat juga persahabatnya dia postingan Cidukan Bunda Lesti Kejora sudah tiba di Jakarta dan langsung bersama kuasa hukumnya Bapak Sandi Arifin persahabatnya. ya. Kita lihat juga ternyata pas live Dedek datang wartawannya langsung kabur dong ngejar Bunda Lesti Kejora insyaallah. Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu menjadi contoh baik ya untuk semuanya. Kita masih menunggu kabar terbaru dan kabar baik dari Bunda Lesti Kejora. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora.